With you Ngapain hari ini? Jala target kita pada hari ini Oke guys, nih Aki mulai lagi ya. Tuh tujuannya ke kayu tuh sana tuh guys. Oke, hari ini Pak Hakim ya. Ini lemparan pertama Pak Hakim ya Dan ada ya, guys. Oke, okay. belum ada ya, guys? Ya, lemparan pertama masih belum ada poin. ini ada kayak ini guys kenapa nih ikan kata pak Kim nih pawee pak Kim? udang di atasnya pak hakim pawee dari mana tuh ha waduh dana tuh teman empat panjang ya bismillah pak Kim. salam serta Rahim semuanya dimanapun anda berada ya yang satu hobi hmm. Hmm. badannya kecil kok masih nonton teman teman Tengok pagi ketek oranglah. Tengok wajah Pak Kim. Tengok senyumnya lu Pak Kim. Aduh, nunggu. Sorry. Wah, bon Pak Kim. Tangannya ya, beduri Pak Kim saya teman Empat hmm. ruas saja, ya? Hmm. luruskan lagi Pak Kim. Ah. ah, itu dia, mantap. Oke, lanjut Pak Kim. Masukkan ya, kantong ajaib ya. Debatan penuh ini teman. Oke, nih. Ada kayaknya kata Pak Hakim teman-teman. Wah -teman. biru lagi. Udah Pak Hakim, jatuh dia nanti. Oh, mak mak mak. Ini sembunyi dalam lumpur ini Pak Kim. Kok belumpur capitnya? pertemuan bebas. Oh. mau oh, mau mau. -ma. Mantap lagi Oh. Nih, teman-teman. Hmm. Nih. Hmm. Ngeng ngeng Ini Pakkin. Uh, panjangnya. Oh, deh. <laughs> nah, tuh dia, teman. capitnya aja tuh, ha. Huh? Oh. Kind of <laughs> <laughs> Oke, okay, udah dua poin yang teman-teman ya. Oke, okay, guys, lagi ya. Nah, makin coba lempar di sini ya. lagi oh, ini enggak ada capitnya pak kim ah biasa ada makan pentomen wah ada ada ada akhirnya gak ada capitnya tadi pak kim mantap tuh nih. akibat kapal lewat tadi dia bergayut tuh, pak kim di ubi pak kim 5 tahun, 5 datangan aku hasil sementara teman-teman hmm. hmm. ya mantap hasil sementara mulilah iya udah pandai bersuara pak hakim guys udah <tik> <tik> <tik> mulai bersuara dia Mm. Pagi. Babun, babun. Babun, babun. Kuning ya. Jepit kuning ya. Abun. Tetap. Tetap. Pak Abun. Okay. Oke. Okay, Gimana ketawanya Pagin? Memang ngolak dia dia gak tak tahu mi pula panjang rendik. Eh tak ada betul menceng ini tak tahu rendik. Jadi tak ngolak dia. Oke, ini panjang terakhir ya guys. Apakah ada ada ya. Tiga, tiga umpannya itu ya Pak Kim cil oh sedang, kurang sedang tuh mantap. Hmm. Udah merah pak Kim, Udah habis ubi sama dia. Iya, <laughs> Luncur dia pak Kim. juaro ya? Oke, okay. kurang sedang ya. Hmm. sip oke okay, guys hey. okay, ya Denker, Tentang, ya tanker ya <laughs> Mantap, karet berkarat ya. Nah, hmm. mantap, mantap, mantap, mantap. Hmm. Zong ya oke, okay, kita ulang lagi ya. Pak Kim ya Istirahat dulu Oke Oke hai, hai, hai, ya hai, hai, ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ini belum ada tadi lagi Pak Kim. Mudah-mudahan ada nih ya guys. belum ada poin ya yang ini lanjut ke sana ya guys ya ya <laughs> bang. Sarban. tanggal ya oke okay, guys ini pak hakim udah lempar ya alhamdulillah ada lagi ya eh karena okay oke guys, mantap, punya bapak itu guys, ha, ini guys, ini punya bapak ini ya, ha, mantap, bapak bapaknya yang paling banyak nih ha, oh i, ini pohon babun guys ha, oh Ah, ini punya bapak ini nih guys ah, jadi kami bertiga nih guys ah, dua, tiga oke guys ini pak hakim dah lempar jaring lagi ya, eh jala ya guys Wah radio ini ikannya ya ikan, ikan apa ilum. dia Pakim ikan nilum <laughs> ini ikan ikan nilum kita bawa ya Pakim untuk sambal ya iya lah bawa payah lah kukur Tinggal dua panjang ya Pak ini, tiga lagi ya. Yang tengah-tengah tuh ya. what you want.